No gitu, ada nggak sih orang yang sepemikiran dengan gua Ada nggak sih orang yang sepemikiran dengan gua Dimana mana gue pengen gitu, ngebawa busur busur derajat, gue pengen tahu gitu loh, berapa derajat dia bisa buka mulutnya? Matematika, trigonometri, pengen tahu. <laughs> Halo, what's guys? Balik lagi gue GoFaner kita hari ini bakalan posting senang-senang. Seninnya mana bang? Ya, Seninnya gue hilangkan, jadi kita nggak perlu terpaku sama posting selalu hari Senin. Bakalan gue perbanyak sebenarnya sih ya. Hari ini temanya apa bang? jujur gue lagi nggak punya tema apa-apa sih untuk ini. Jadi kalau kalian pengen tau, ini adalah hashtag video lucu di Instagram. Karena gue belum punya Twitter, dan nanti niatnya mau bikin saya tapi... Belum, kalau seandainya udah gue bakalan taruh di deskripsi ataupun di link channel gue Jadi kalian bisa follow atau mungkin kalian bisa tag gue di video-video lucu Tapi ya sementara gue ngeliat aja dulu di hashtag video lucu di Instagram Dan gue sebenernya gak tahu siapa yang ada di video lucu Semoga aja kita bisa ngakak bareng ya guys Let's get into the memes Pertama ya Terjiap! Gila udah ya. aja, tiri ya. tiri dulu udah kayak kucingnya ya gitu. Si bangun sudah matahari ada nih. Itu belum Hahaha. Pikiran sekali, anak satu. Hah! Buset sampai orang lewat gitu. Aduh, gue beneran ya guys, gue sebenarnya nggak ngakak sama kata-kata ini kayak Sarjia, Sarjia, Sarjia gitu. Gue perut gue biasa Coba pas gue ngeliat yang pertama kali dia trek-trek, au, au. Anjuran kesehatan, tutup mulut menggunakan siku ketika batuk. Bocah goblok yang gak ada akhlak. Wah. Wah, gimana caranya nutup pakai siku? Iya, sebenarnya gue mempertanyakan juga sih. Kalau seandainya pakai lengan kan masih logis, tapi kalau pakai siku gimana ceritanya? Lihat guys. Itu pohon orang kan? Udah, guys. Yuk. Yo, itu pohon orang kan dia ngambil main dikunyah gitu aja. Itu mangga, eh, hey. gila nggak ada akhlak sih. Kalian kembali gak sih? Guys? Kalian punya pohon gitu kan? Kalian punya pohon mangga, misalnya mangganya udah berbuah, toto ada satu gitu, ada satu aja yang udah habis digigitin gitu kan, abis digigitin terus. Kalian lihat video ini, rasanya gimana gitu ya? Kan, oh gila, itu sambal. Ber... Itu sambal, ada berapa centong ya? Tuhan, auto kobong. Gua tanggung, atau tiga hari mantap. Auto main 7 tujuh hari, auto bobo tanah. <laughs> Hahaha, udah, Bu, udah. Oke okay ini penuh. <laughs> UGD, udah penuh corona, kalian makan ginian masuk UGD, gak lucu banget anjir, <laughs> jangan, jangan guys, saat ini sedang sedang dalam masa dimana kalian harus menjaga kesehatan, jadi jangan aneh-aneh dulu apalagi kuliner-kuliner buang lah kuliner-kuliner, makan-makan pedes lah yang bisa bikin dia udah jangan dulu guys, stay at home do something good gitu loh, lakukan sesuai berfaedah gitu, misalnya nonton gitu. nonton channel siapa, nonton channel gua subscribe Kenapa gitu mesti diambil dari video NSFW gitu kan? Why gitu loh. Why? Why? Maksud gue nggak ada lawakan yang lebih lucu gitu dari lawakan bokep kah? Gak ada gitu. Kenapa gitu kan? Why? Oh, buka S9. Selamat untuk samsung ya, Bapak. HP baru. Kenapa dibukanya begitu? Oh no. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, udah, ya, udah. Kenapa gitu, Bapak? Ya kan dia lagi ngerekam gitu. Oke okay lah, gak salah ngerekam. Tapi kenapa dibukanya tuh mesti dimiringin sampai kayak gini gitu loh? Why, why, Bapak? Why gitu loh? Kenapa gitu loh? Enggak kena, bener-bener. Kenapa gitu? Gue enggak tahu gitu. <coughs> Dia beatbox, kenapa dia kayak orang tenggelam di airaksal gitu jadinya coba. <laughs> oh ceritanya mereka main catur di kala wabah corona gitu kan ini kayaknya Indonesia sih kok kita lihat dari jen, dari tampang-tampang warungnya dan ada motor Honda Beat itu kayak. Meskipun gue bingung sih di, di aplikasi apa ya di App Store, Play Store dan App Store, Play Store gitu kan ada yang namanya catur online gitu kan online chess atau segala macam kenapa mereka nggak main di situ aja gitu kenapa mesti banget? Main catur fisik di saat pandemi corona. Social distancing-nya bener sih. Tapi kok gimana gitu ya. <laughs> Next. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Afri dari Jakarta Tribus. Lo jangan ngomongin solidaritas. Es aja. Es masih aja. Di silap kayak gini ya. Elah lo. Sabut lo. Jangan ngomongin solidaritas. Es aja temen. Es aja Kayaknya dia ada sedikit kayak Apa ya Ada semacam Kekurangan mungkin Tapi ya gue berusaha Untuk mengerti sih Tapi gue gak ngerti Sebenernya dia mau ngomong apa Kayaknya Kalau yang gue tangkap sih Maksudnya dia kayaknya mau ngomong gitu kan Es, es min, sedotan temen aja Lu lap-lap gitu Terus lu pakai buat minum Tapi Dia ngomongnya solidaritas Nggak salah sih kalau seandainya emang itu maksudnya Tapi tetap aja gue nggak ngerti ya <guruh> Aduh banyak gaya ya ampun Terus mau diapain lagi nih Oke okay, sih tumpah Oke okay, sih tumpah <guruh> Aduh <guruh> Aduh <guruh> Kenapa gitu loh Nggak kenapa gitu Why gitu Kenapa harus begitu gitu loh Kalau nggak aneh-aneh tuh nggak Indonesia banget gitu loh Next Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, dan tidur seumur hidupku Apa sih makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun Wah, fix kebo online, fix kebo online, kebo kebo sosial media, jangan kayak gitu guys Bangun, bangun, bangun produktif, bangun produktif, makan, tidur, itu bener-bener Kalau sandai bangun, makan, tidur, fix kebo online I don't know gitu. Ada gak sih orang yang sepemikiran dengan gua? Ada gak sih orang sepemikiran dengan gua? Di mana gua pengen gitu. Ngebawa busur-busur derajat. Gua pengen tahu gitu loh. Berapa derajat dia bisa buka mulutnya? Matematika, trigonometri. Pengen tahu. <laughs> Ini tolong, apaan? Gila horror amat dia pakai kepala manikun dikasih kacamata. <laughs> oke itu kreatif sih, itu, itu cukup menghibur ini apa? yang penting yakin. terus bentar bentar bentar bentar bentar bentar, bentar, bentar. itu motor itu motor supra ini <laughs> nah, bukan di indonesia kan? <laughs> Gak ada akhlak Dia kentut di Mic announcer mall Gak ada akhlak Yang mukanya ke Zoom masuk surga Lewat jalur prestasi apaan nih ah. Apa <laughs> <laughs> Dia niatnya mau pakai TikTok itu buat ngezoom mukanya, tapi nggak masuk. Dia bikin caption sendiri, mas masuk mukanya ke zoom, masuk surga jalur prestasi. masa mukanya gak ke zoom sama sekali, guys. Ketika teknologi pun menolak Anda, berarti Anda harus introspeksi diri. <laughs> Ada Agus. Siapa yang namanya Agus? Comment di bawah. Agus kemana? <San> Itu banci kan ya? Bencok kan? Buset <San> Yang namanya Agus dicariin sama temannya. Agus, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Temanmu nyari waris di karena adanya Gua, ga... krimmer, <sukai> gue, <gulah> gua... I mean like really guys, gua nggak menemukan apa yang lucu dari si keke ini, tapi yang lebih bikin gue ngakak tuh ketika gue lihat si ekspresi ini orang. <gulah> ya ampun humor gue kayak gitu banget. Why gitu loh, gak kenapa gitu nah, Karena-karena gue suka bingung ya, gue pengen, pengen Apa ya, pengen mencari gitu meme yang lucu gitu, lucu I mean like something yang bikin ngakak gitu loh Tapi yang muncul tuh tiktok dulu gitu Kayaknya itu kali, penyebab pekori tuh suka Kawasan di tiktok blog, tiktok blog, tiktok blog Gue gak tau sih, mungkin beberapa diantara kalian ngakak ya Itu selera kalian, tapi Itu lebih ke arah menurunkan harga diri kalian gak sih? Kenapa ada dukun totok lewat gitu? Man, sih cerita Meka sama Sumo ya? <SILENGARAN> <SILENGARAN> Humor uh. <SILENGARAN> gue recep banget ya <SILENGARAN> Humor gue recep banget Next, next, next, next, next Apa ini? Let's see Skip, skip <laughs> <sukai> Bagus deh orang-orang yang tidak bisa menghargai pekerjaan orang lain harus dipukul. <sukai> <mik> ada yang ada yang ada yang <mikso> pak buka dulu pak maskernya. <mikso> Zoom terus sampai Tok Dalang menjadi Hokage mengumpulkan jebolan naga menemukan One Piece. Pesih mukanya ya ampun Kenapa tanpa ekspresinya seolah-olah mengatakan Ini nenek-nenek datang dari mana Wow aku berhasil ngeprank. Ternyata anakku ngeprank. Yes Prankku berhasil ke mamaku juga Kayak kalau gue yang dubbing lebih keren ya. Tapi ya kadang-kadang gue gak ngerti gitu Apa yang ada di pikiran sutradara ketika bikin film kayak gitu Apakah mereka gak pernah berpikir gitu Dalam 8 tahun atau sepuluh tahun ke depan ketika ada orang yang nge-clip video mereka Mereka bakal salah satu cringe Ya Gue gak tau siapa diantara kalian berpikir seperti itu atau enggak, tapi... Ya, sekelebat aja langsung kepikiran. Jangan dari kepala gue kan, tapi mungkin ya karena punya opini yang lain. Jangan lupa untuk komen, subscribe. Next video apa ini? Ah, kucing. Aku suka kucing. Apaan nih pink-pink yang Ah, ikut-ikutan. Kok lucu sih? Gue mau punya kucing kayak gitu. What is this? Ah, <laughs> Aduh, aduh. Aduh guys, sumpah kalian pelupa. Cuma, kalian kosan deh leher lagi keselnya tuh benar-benar mengendalikan mata gitu guys dan dan yang bikin gue lebih gakak gak lagi tuh ceweknya balik gitu kan seolah sengaja gitu Good. oh oh ni orang bisa digue kerjain <laughs> ew ew ew, ew.